Sampai, ya Pak. Ya Pak. Enggak bisa? Bisa Pak. Ya Pak. Ada yang nambah. Ini kesehannya, kondisi kesehannya Pak Agus ini kondisi dia sehat. Ya. posisi kita sekarang kan masih di sini gak? Ya, ya, ya di intersection menuju mulai dari uh, pertemuan dengan jalan arteri nasional sampai Lapisan sawit pak 6,1 kilo. Di lurus sana ya. Iya. Ya, ya. Betul. Nah untuk konstruksinya sendiri yang akan digunakan sebagai jalur fungsional itu 3,5 kilo itu sudah berupa riji pak seperti yang sekarang ini. Kemudian di 2,5 setengah lagi itu sudah berupa LC pak. Kalau kita lihat di adalah lapisan bawah ini pak 10 cm LC. Iya itu sepanjang dua setengah kilo, nah, mengingat ini akan dibuka hanya untuk kendaraan golongan 1, satu, pak. Jadi struktur aman, pak. Itu lima tahuasi seberat sepuluh kilo. Kemudian dari sini, pak, nanti pertemuan di box pesisawit. Uh, ini kita arahkan uh, mudik nanti keluar melalui uh, jalan desa kepeguhan, ini, pak, sepanjang 800 meter, pak. Udah siap ini jalan-jalan? Nah. Ini jalan resistif pak, lebarnya 8 meter. 8 meter, nanti mari kita sudah koordinasi pak, agar bisa dibuat lalu lintas pada saat umum nanti, atau pada saat kebenaran fungsional diterapkan, ini one way pak. Dari jalan fungsional, one way ke kan? arteri Ini juga one way kan berarti, dari sini ke sini? Nah, one, way. Way. one way, One way, One way, One One way, nanti baliknya One way. Nah, untuk uh, kondisi di Jalan arteri ini kan kita ada tiga api loh ya sebelum mencapai Tugu Kartasura. Nah, dari Tugu Kartasura ini ada api lagi, kemudian di depan uh, uh, Kopasus ini ada Raja Street yang besar besar pak itu sekitar 5 ada 5 kelompok, nih ada api lagi di sini dan nanti ketemu di apa ya uh, desa sawit jadi ini kurang lebih banyaknya hampir sepuluh kilo pak kalau jarak tempuhnya nanti pada saat itu mungkin bisa dicapai kalau ada pada kepadatan bisa sampai satu jam jadi kalau ini dia majes deh langsung ambil sini ya? Bisa, ya. Masuk bisa masuk jam ya? enam kilo enam kilo enam kilo. Kilo. Kilo, ya. kilo dia keluar di sini ya. baru lanjut ke sana atau ke sini lanjut nah, ke Jogja lanjut ke Jogja iya kan? ya. ya. jadi sampai dengan hari ini, existing hari ini. Ini sudah bisa tumbuh di sini. Sudah. Sudah. Sudah, ya? sudah, sudah, sudah Pak. Sudah bisa dicoba nanti. Sudah Atau kita pilih. nanti akan laut situ, Pak. Tapi untuk escape band juga kita siapkan untuk apabila uh, terjadi worst case di sini terjadi penumpukan, dan di sini terjadi penumpukan. Kampung Mas ini perlu diperhatikan juga lalu lintas pisanya. Baik. Lalu lintas lingkungan. Baik, Baik. Lingkungan. untuk flow, Maksudnya, maksudnya? Iya, Pak. Nanti siapa. malah jadi masalah, kan? Siap, Pak. Jadi, kami sudah siapkan dua alternatif. Pada saat ini, one way untuk menuju ke Arteri Nasional. Untuk penduduk yang di ke sini, kita sudah siapkan. Ada jalan-jalan lingkungan, Pak, yang bisa dilalui warga untuk mobilisasi atau sensitivitas mereka menuju ke wilayah di sekitar uh, Desa Sawit. Dalam yang dalam ya, Pak nah kemudian apabila di sini terjadi uh, penumpukan kendaraan, kepadatan di sini, kami sudah siapkan juga untuk escape lane satu kilometer pak sampai ke desa Tegal, Tegal. dari dari enam tadi Pak ini ke sini? kesini ya, ya, ini bisa ya. bisa pak bisa pak bisa oh. tapi kita masih ada uh, sampai dengan empat belas april nanti ada satu jembatan yang ngecor terakhirnya kira-kira tanggal tiga belas april pak tapi saat nanti digunakan ini sudah bisa, bisa jembatan, Pak. Jembatan Cali ya. Tinggal itu, Pak. Itu selesai. Nanti akses untuk menuju arterinya menggunakan jalan kabupaten. Ini sama, Pak. Lebarnya 8 meter juga. Nah. Assisting juga ya? Assistent. Assisting. Pak. Bagus jalan, ya. Bagus, bagus. Dan lebarnya juga mencukupi 8 meter. Dan untuk flow-nya juga nanti kami koordinasi dengan Polres Boyolali kemarin pada saat audiensi Oke. dengan Pak Kapoldo sudah kita sampaikan juga Pak arah Anda nanti ke polres atau nah, di masing-masing kabupaten. -masing Pantai ya. demikian Pak nah, ini bisa kita gunakan sebaiknya foto dulu ya. dengan Bu Menteri Keuangan itu cornya sampai, nah, ini sudah sampai ini udah dicor ya? ini baru sedikit Pak sudah, oh, kami baru sampai belum-belum panjang ya? Belum, panjang belum bawa. Bawa. sekarang sudah tiga setengah kilo Pak Imran itu bijinya ini Pak Timbunan yang kemarin itu masih banyak kurang, sekarang sudah mencapai lakon oh, dan sudah kita LC, Pak Jadi oh, kalau gitu. untuk yang 6 kilo ini bisa kita nyatakan sudah selesai, Pak Sudah selesai, kejirkan ya, LC-nya, hanya kita perhatian-perhatian Kemudian untuk kaki timbunan, Pak, kita rapikan juga Serta pemasangan ini nanti perempuan-perempuan, Pak, kita bisa lihat ya, gitu ya. di iya iya ya. itu ya iya pak, Ada tolong-tolong terus nanti kita siapkan juga traffic phone traffic phone, kita kasih police line kan pasti kiri-kanannya -kiri kan masih seperti ini ya masih, masih malam mas. ya mas, malam untuk malam, malam, malam, malam, malam kita hanya buka dari ya, jam 5 jam 5 malam kan gelap banget iya, tapi kita siapkan keterusan, keterusan juga nanti pak di unit 3 pak untuk apa toilet kita selanjutnya, kita selanjutnya, bulan kita tunda, Pak? kita dari sana saja, Pak oh dari sana saja, nah, nah, nah. ini malah ada? ini Jangan enggak, kan. oh malah Mali ya, paling nomor ya. 3 ini, nanti kita bikin uh, keturasan, Pak oh nyaranya ya. capek atau ya. panas oh yang sudah siap, di... yang sebelah sini ya? Paham. itu yang sudah berharap, Pak nanti setelah 4 kilo, baru dia ambil kiri, Pak oh, gini uh, ya? pindah ke jalur kiri, jalur kita berdiri sekarang dari situ, nanti baru keluar ke uh, sawit di ya Pak jadi, nanti dibantu pengamanan karena kalau di petikan, ya satu capek Dua memastikan ini. Apa ini pengaman sementara ini? Apa rambu rambu sementara ini? Apa ini pengaman sementara ini? Apa ini pengaman sementara Apa ini pengaman sementara ini? Apa ini pengaman sementara ini agak dinyeting-nyeting ya. Kalau perlu nanti, ya dipasanglah satu orang untuk pesawat ya, diri-liri. Ya, Jadi, di Sapa, Beneranganto, siap. Baik, siap, Pak. Itu khusus. Ya, ya. Bayang tuh ini bisa bantu Banyak iya. nanti itu. Iya. Iya. Iya, iya. iya, kalau kita lihat, atosiasnya pasti cukup tinggi besok-besok. Baik, Pak ya terima kasih, aku nah, mau coba ya coba sesuruh ya, Pak ya sesu susur sampai ya. sana, nanti aku terus ke Jogja arah Jogja nanti saya lihat yang di Pradhan dan lain di Pradhan juga di overlay di banyak tempat lain tapi senang warga yang lapor itu ngomong makasih ya Pak, akhirnya kira ditambah ternyata di overlay sehingga overlay panjang itu secara psikologis buat masyarakat itu sesuatu, ya, ya. Yang... sesuatu yang Engil, lupa, ini loh kayak gini, ini udah cukup sebenarnya Ya, ya, udah, udah, udah, udah, ya itu gitu, ya. Oke, oke kita jalan lagi ya. Selamat ya, selamat ya. Selamat, ya. Selamat, ya. yang puasa selamat puasa, terima kasih. Ya, selamat selamat ya. siapkan dengan baik jelang min ya. ya, ya, ya, jalan Oke. Yeah. Ya, sip. Sip. Jadi di ruas Solo, Jogja ini Alhamdulillah 6 kilo udah beres. Jadi 6 kilo beres ini akan difungsionalkan. Jadi di tempat saya berdiri inilah yang nanti akan dikontrol oleh apa kawan-kawan. Mungkin buat one way begitu ini akan sangat membantu sehingga nanti arus Solo, Jogja di enam kilo ini akan bisa dipakai sebagai jalur alternatif. Memang kawan-kawan kemarin mengerjakan dengan luar biasa ngebut. Berapa kali kita ngecek ya, presiden sudah lihat, menteri-menteri sudah lihat, kita sudah ngecek sehingga saya setiga kali ini untuk memastikan. Memang jalurnya masih sementara, maka kepada para pemudik yang nanti melewati jalur-jalur yang belum beres, yang sifatnya masih fungsional, kalau ngantuk istirahat jangan dipaksakan karena nanti rambu-rambunya juga sementara apa tilo-tilo namanya? Tolo-tolo. Tolo-tolo. Nanti akan ada tolo-tolo itu apa rambu sementara mungkin beberapa kun akan dipasang e, tolong perhatikan itu e, dengan baik agar e, perjalanannya bisa lancar Gak usah ngebut ya e, tapi insya Allah beberapa potensi-potensi kemacetan akan diurai menggunakan jalan-jalan yang secara fungsional ini kita buka lah begitu dan pekerjaannya kemarin cukup cukup kebut cukup cepat kalau pembebasan lahannya bisa lebih cepat sebenarnya juga mereka bisa kebut lebih cepat lagi tapi akan ya, ini bisa membantu nanti kalau dikebut lagi. lewat perkampungan lewat desa ada Nah nanti saya minta tolong karena ada exitnya sementara lewat desa saya mohon bantuan warga yang ada di desa eh, karena pemudiknya banyak yuk kita bantu untuk mengatur lalu lintasnya. Jadi warga desa siap-siap nanti akan ada mobil yang berseliweran di sana. Pastikan warga semuanya mengetahui RT terus kemudian RW, Kades ikut membantu mensosialisasikan sehingga jalurnya lancar. Eh siapa tahu justru warga desa itu yang akan mudik begitu. Sehingga jalurnya akan bisa jauh lebih cepat. Nah, kita akan cek nanti kondisi jalannya rasa rasanya sih laporan tadi di jalan kabupaten yang di wilayah Boyolali ya berarti ya e, tadi bagus ya e, kita akan cek nanti e, seperti apa kondisinya ya. E.